cicik-cicik balik balik lagi bersama tong hari ini kita akan review game Get of Olympus kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluja ya, yuk langsung gaskan aja hari ini kita bawa modal 67.000 kita main di bet berapa enaknya nih 1.200 2.400 1.200 dulu kita langsung gaskan di double cent kita langsung gas di 30 quick yang pertanyaan kita main di mana kita main di RTP 8.000 bosku situs loter gacor tersolid sandera jaga dunia akhirat di sini WD berapa pun pasti dibayar bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis real 24 jam. Mahkota jadi mahkota jadi please mahkota jadi cuy. Mahkota jadi anjir enggak cuy. Oh ya, cuma di RTP 8000 kalian bisa dicetak cek RTP game gratis real 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya dan selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game dan cuma di RTP 8000 kalian bisa tahu RTP game mana yang lagi gacor dan enggak ya, seluruh yo ya. langsung gaskin saja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sempatkan di pin komen di pin komen kita juga tersedia grup link grup WA ya seluruh di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor olim besar ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor olim besar ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor hari ini. Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor hari ini. Ya, slot karena cuma di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor hari ini. pada dari itu yuk bantu ramekan grup WA biar kalian tahu pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor link hari ini. Victory game ya, slot. <tuh> sudah dapat rezeki. <tuh> Semoga ada gitu. umum Aduh Ijo lumayan nggak ya. saya dua-duh untuk kuning jadi hijau-hijau dong kasih Aduh merah Aduh Aduh Aduh belum ada yang mau connect lagi tuh Aduh belum ada yang connect anjir Aduh, masih sih sempat kali. Ungu, yuk cincin. Hmm. Dua kali lagi cok. Ayo kasih dongus. Oh, Anjir nggak rese cok. Ungu hijau, ungu dong turun. Hmm. Aduh, tampil baru betul.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 ayo kasih dong sudah hmm. Aduh belum dikasih juga Cuk kita geser kita naik berdi 2400 ya Cuk ingat double check nasi aktif. kita langsung gaskan di 30 manual dulu hmm, belum ada yang konek cuo hijau dong kasih nah mantap nih hijau jadi uduh kuning-kuning ungu, uduh Nggak ada petir, juga ada pulau petir. Cuk, hai, nah, hai, tidak tidak tuh hmm. belum ada tanda tanda konek lagi nih hai, hai, belum ada yang tuh ya lumayan kita dapat ke sini 2400 ya, semoga kita bisa meledak-meledak mantap nih Yus. mantap biru turun ungu sih harusnya connect, nih ungu jadi utuh cincin turun atas cincin kasih petir enaknya us lumayan kali 10 sama tiga ya cukup 12.000 kali 13 lumayan 157 awal yang bagus tuh awal yang bagus tuh udah udah lokasi belas lo lurus yang manis manis, ngasih us hijau dulu boleh ungu mantap kuning turun enaknya kuning turun mantap gelas jadi gelas, jadi Uduh, biru biru biru, harus lumayan lah ya Lur tujuh kali enam belas sudah lumayan lumayan lumayan, masih sisa sepuluh kali lagi us Hmm, belum ada lagi tanda-tanda konek virus. Hai, hai, hai, hai, hai, biru hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yuk atas kuning lumayan kali dua yuk ungu-ungu dong Aduh lumayan itu ya. 5000 kali 18 92.000 terus kelas ini hmm. <coughs> terus itu kali dua doang tuh lumayan lah ya lumayan 39 hew Hai, hmm. ayo dong hai, hai, manis-manis manis mantap-mantap mantap, -mantap kasih yang hai, bul hai, dong us, yuk, Ungu boleh, cincin boleh boleh hai, hai, hai, teman-teman nah, semua, yuk dibantu like, comment, subscribe, share. Share ke teman-teman kalian juga boleh karena di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor link hari ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor link hari ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor link hari ini.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 karena dari tadi skaternya tidak-tidak terlalu berisi yuk kita cari skater yang berisi yuk biru dulu merah-merah-merah aduh tidak kuning jadi uh. aduh tidak ada tidak ada cukup ayo dong us. apakah kita akan teori buy buy all-in lagi kayak eh, seperti kemarin tidak sih harusnya hmm. biru dudak ada tidak mau Ayo dong Tunggu hmm. hijau hmm. tidak mau anjing saya tercuma 22 doang 2323 kotak melompat ayo Lama ada yang tanda kita coba di 20 turbo 20 manual ya sore ya. seukur kita dapat free spinnya. Hendo ya kasih free spin dulu. Hmm. Ayo lagi dong. Hmm. tidak mau anjir yuk kasih scatter dulu bangke. Okay hijau hmm, biru hmm. Aduh belum uh, ada tanda-tanda konek anjir hmm. Aduh belum cukup uh, hijau dulu bahas jadi iyo, mantap ya biru boleh biru kuning-kuning um um ngasih kuning Aduh atas skin Aduh malah merah hmm ya dong urus uh, Masa enggak ada yang boleh yuk kuning dulu boleh di hmm. atas kuning sekat terpaling hmm. kita coba geser lelah ya kita bui di 2400 aja lah ya sebelum enggak pakai lama enggak pakai rem kita gaskan di bui aja teori in cu. teori in, eh. in untuk semesta semoga saja kita ditasih taksi tegak-tegak kuning dulu mantap yuk hijau boleh biru boleh tidak mau tampil kali tiga lumayan pasti sisa kelas kali lagi belum ada yang konek lagi hijau aja ah, tidak mau hijau dulu mantap yuk kuning boleh kuning boleh kuning jadi kuning pasti jadi sih kelihatan cukup. kuning merah seharusnya nih merah tutup aduh hmm. kuning boleh kali 100 konek di dalam, cu yuk lumayan lagi dong, aduh lum cuma besar kali anjir Ranjet, dirumus kasih dong dia begitu manis mulus, ayus pas pantri teori buinya kita itu mantap cu konekin dulu cu konek yang penting konek doang cu ayolah, hei, biru nah kayak gitu yuk kuning, Kung. ungu, ungu dulu kuning jadi kuning jadi tuh cincin kurang hijau dong hijau jadi yuk cincin dong turun dong anjir nggak mau Cuk ayo us. jangan kau Frank aku hijau, hijau konek mantap yuk kuning kuning jadi dulu kuning jadi yuk kuning jadi kuning jadi uh mantap yuk ungu boleh ungu boleh cincin jadi 13.000 Cuk yuk lagi harus 13.000 kali 114 Cuk 1,5 coo cu. meledak-meledak-meledak mantap dosku duduk-duduk bisa tiga kali lagi us mantap ya ungu-ungu konekin dulu cincin boleh cincin jadi yuk petirnya us petirnya us lumayan kali dua lah ya yuk lagi dulu lumayan 12.000 kali 116 1,4 Cuk Oh, auto WD, WD mantap nih kesabaran kita terbayar sudah cukup terbayar lunas ini. pas banget teori ya, bui kita saldo sudah sekarat 1, tinggal 1k doang. Eh dapat beli skater isi daging Berilis isi daging. Nih. Main saat 3 400 ya sebelum kita langsung WD kan saja. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir saya otak spin pamisan 22 di by base lur